Halo sahabat minstan jumpa lagi hari ini adalah hari ke-27 perjumpaan kita ya sahabat minstan hari ini kita mau makan sarimi rasa bakso sapi ya sahabat minstan nggak usah lama-lama lagi yuk kita bikin Oke, sahabat Minstan, mie minnya sudah selesai. Kita bikin, saatnya kita cobain ya, sahabat Minstan. Ini adalah sari mie rasa bakso sapi ya, sahabat Minstan. Kita cobain ya, sahabat Minstan. Bismillah. Nah, hmm. bakso sapinya terasa sahabat minstan seperti makan bakso beneran ini sahabat minstan mie kenyal-kenyal sahabat minstan dan juga enak